Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya ratu pidadari dukun kondang itulah sejuta umat saat ini pembahasan uh, langsung to the point apakah bisa spiritual di include atau digabungkan dengan pesulap jawabannya bisa dan jika diselaraskan atau disinkronkan jawabannya tidak bisa lah kenapa ya kalau spiritual memang seorang spirit Daya atau sebuah kemampuan dari dalam diri manusia tersebut kepada Sang Pencipta atau alam. Ya, sedangkan sulap adalah trik-trik-trik dan trik. Dalam artian settingan sesuatu karya seni atau karya hiburan, kan sulap itu kan ya. uh, diperuntukkan untuk hiburan masyarakat atau sesuatu yang digunakan untuk... Sebuah karya atau seni yang dimana sulap ini sebuah kemampuan, inteligensi, trik, atau teknik. Jadi uh, lebih ke arah tidak real, sedangkan spiritual lebih ke arah real. Hanya saja memang tidak bisa dibuktikan secara otentik. Hanya saja bisa dirasakan atau dipahami. Hanya saja di sini yang bisa digarisbawahi banyak spiritual spiritual yang mungkin melakukan settingnya, yang mungkin identik dengan sulap hanya saja dia mengatasnamakan seorang spiritual. Gitu. Jadi seorang spiritual dia juga melakukan sulap trik-trik-trik dan trik. Semisal Master Limb basic awalnya dari awalnya kan e, seorang pesulap hanya saja beberapa belakangan ini atau beberapa tahun yang kebelakang beliau Master Limbad e, lebih ke arah spiritual jadi dipadukan antara spiritual dengan sulap trik sulap seperti itu yang mungkin bisa dilakukan oleh Master Limbad gitu. ya mungkin ada yang real ada pun yang tidak Yang kita bahas ini saat ini adalah Gus Samsudin dengan Pesulap merah atau Marcel Ya kalau berkolaborasi Atau kolab mungkin bisa Ya antara spiritual Digabung di include Dengan sulap Trik sulap itu bisa ya mungkin untuk Hiburan masyarakat Untuk karya atau seni Untuk menarik gitu Untuk berkolaborasi Lebih apa lebih menghibur lagi mungkin bisa hanya saja jika ini diperdebatkan dua ilmu ini diperdebatkan jawabannya tidak bisa sampai kapanpun tidak akan bisa si pihak pesulap akan ngeyel si pihak spiritual juga akan ngeyel pihak pesulap merasa dirinya benar dan spiritual dirasa salah atau dalam artian settingan dan spiritual juga meyakini uh, dia benar dan pesulap salah, jadi di sini tidak akan pernah bisa untuk diperdebatkan ya mungkin biar kita tidak tekan tegang mungkin saya juga akan makan-makan jeruk sama ngerokok juga ya teman-teman ini uh, jeruk ya jeruk saya makan Tuh. biar iya sampai jatuh guys biar enggak tegang kita makan jeruk hmm. jatuh jeruknya jatuh guys jeruknya jatuh Oke, okay, kembali ke pembahasan pembicaraan kita e, Benarkah santet itu ada? Kalau kita pertanyaannya kan Kayak si Marcel pesulap merah kan Tidak percaya Adanya jin, adanya setan Adanya malaikat, adanya gaib Adanya hantu Seorang praktisi pesulap Khususnya Marcel tidak Dia tidak mempercayai Adanya sihir, adanya teluh, adanya santet, beliau tidak meyakini. Padahal sihir itu sudah ada sejak zamannya eh, para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Bahkan di kitab Injil, kitab Taurat, kitab Jabur, dan Al-Quran juga sudah diterangkan. Bahkan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga pernah terkena teluhnya kaum Yahudi dan begitu pun juga waliullah atau sunan apa sunan kali Jogo, para wali sembilan juga pernah dalam sejarahnya terkena ilmu santet termasuk bahasa saya bahasa saya juga ter Pernah terkena santet, padahal beliau seorang kiai, seorang ulama besar di zamannya. Jadi, memang sudah ada. Jadi, kalau ada seseorang tidak mempercayai jin, tidak mempercayai adanya makhluk selain manusia, maka hukumnya adalah kafir sesat. Berarti, dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Tuhan kan gaib. Apakah kamu bisa melihat Tuhan atau kamu bisa berbicara dengan Tuhan? Jawabannya tidak bisa, kecuali rasa. Yang kamu rasakan, kamu melihat langit, kamu melihat lautan, bahkan kamu menghirup oksigen itu rasa, itu Tuhan, catnya Tuhan, gitu. ada orang tidak percaya dengan adanya jin dengan adanya setan karena tidak terlihat, karena tidak nyata oh aku gak pernah lihat jin, aku gak pernah lihat setan, aku gak pernah lihat hantu aku gak percaya, itu takhayul, itu itu halu seperti halnya sinyal internet kamu berada di Amerika dan keluarga kamu ada di Indonesia, kamu telepon-teleponan Kok bisa nyambung gitu Bahkan kamu video call atau VJ Kok bisa uh, foto kamu atau gambar kamu secara live Bisa tersiar walaupun itu dengan jarak jauh Kok bisa Karena ada sebuah energi Karena sinyal Sama seperti halnya hantu Seperti halnya jin mereka adalah si signal atau sebuah energi Tuh. Itu dari segi teknologi saja mungkin bisa dijabarkan seperti itu Intinya yang penting kita itu menghormati karya-karya orang lain Yang penting nggak nipu orang, tidak merugikan orang mau bikin konten apa aja mau bikin konten bisa terbang mau bikin konten bisa menghilang mau bikin konten bisa tembus tembok? mau bikin konten apa aja itu sasa saja yang penting satu tidak merugikan orang tidak menipu ya? Kalau di sini ada unsur penipuan, menipu ya, dalam artian memeras, ibaratnya mengambil sebuah keuntungan dari hal tersebut, ibaratnya penipuan, ya mungkin bisa diproses atau bisa dikembang, apa, bisa dibongkar lah, bisa ibarat kasus itu bisa dilanjutkan. Kalau seorang pesulap sendiri kan orang awam sudah paham Itu sebuah kemampuan teknik Atau kemampuan ya Saya bukan pesulap mungkin yang lebih berkapasitas saja yang bisa e, menjabarkan teknik sulap e, Orang awam ya percaya itu menghibur Cuman orang awam kan sendiri sudah paham itu sulap Itu cara atau teknik di orang awam tidak terpengaruh, ibaratnya tidak terbodohi. Tapi kalau spiritual main sulap, rata-rata orang awam percaya. Karena itu sebuah kemampuan, padahal itu settingnya. Mungkin begitu saja teman-teman. Salam dari saya, Ratu Kidadari Dukun kondang itulah sejuta umat.